<SILENCIO> kau itu kau bayar tuh bangun kawasa di, di jalana ah uh -uh, tepuk tangan hari kuliah apa tuh kuliah huh? kuliah Iya oh, ayu pak kapiun kau mikir itu nanti. Ucuk domba kau sedang apa? Ucuk domba kau mohon apa tulilah wasihi kiamu binasihi pada niatku droti roda ilmu hayat sama basorkala murid dan muridoh. <laughs> mudah mudah kadiron kudan mudah mudah kadiron kudan aliman ayat sami an basiran mata kaliman alhamdulillah guys mayat yang melikutang mama Lakukan sesuatu yang yang besar, lakukan sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang besar, lakukan jadi yang besar, lakukan sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang besar, Zinuk. Zinuk. Bela? Pacul. <laughs> biasa kan itu <laughs> jadi budak, nah, biar, biar, biar <laughs> ah. istri, air hmm. coba, neng saya bisa eh, <laughs> so, so, yang jalan, baikkan kalau hormat Pak jagoan inagenya. Wow wow. Nah. mikna. senang santai. So. Neng nami saha? Hasya. Tu gaya. ke Otit Tasya, Nauna, Mina, Koko, Amelia, Amelia, Bumi, di mana? Cakat di sini aja ya? <laughs> kerasa parah, kerasa uh, kena. Kerasa eh, nanti cita-cita terus agak yang jantan naun. desainer desainer Desain, <laughs> <laughs> no, mah. Oh, oh, Pak, jajanya, Pak, jatuh. Kerasa naik, karena kalau David pirangnya tok oh, sebutkan anu sapulute nawan wae matak tas hati ngalengitken cakang na hati dua matak dua. matak dua. Uh. matak musik anggota badan uh -huh. jadi Kana, halor, karena uh, ka. ingin kasalahan uh, benar semangat pengertian beropat <tuk> <tuk> e <tuk> mata mata Nonya. kesel kesel baru katanya baru <tuk> Ayy, baru ayo baru baru Ibadah. baru <laughs> Terus teh nantinya. teh apa? Kalajatan ibadah. <laughs> genap. genap tehnya eta. <laughs> jatuh nggak ada <adahan> makanan haram. <laughs> Jengah berat, eh, sung, mau sung, sung, sung, sung, sung, sung, sung, sung, remang. eh? bimba hate tos tingkat delapan salapan teh berat Lai. berat Waduh Oh? Yeah, lawan <laughs> <laughs> si, Ama. Di berik kesel di hari kiamat ah, ah tangan, kita tangan Oh, Islam, Ya, ayah <gok presents> so, eh. lima terus sholat Hilu. ya puasa, kuasa mungah haji kemana ya ke Mekah atuh kabah <laughs> itu loh oh. harwa kene <laughs> namun kawasa di di Jalanak tepuk tangan Aiyah kuliah apa tuh kuliah? Kuliah. Kuliah aiyuhah kafirun kau berkati tuhmu. Ucuk domba kos dengan apa? Ucuk domba kos mohon apa tuh del hadis si kiamu binatsihi. Pada niatku beroti roda ilmu hayat sama basorkala muri dan muridon <tik> ah. <Kodron>, muridon <tik> muridon, padi lawan korida, padi dan muridon, padi lawan Kridan Aliman ayat sanian basiran mutakalimah. Alhamdulillah ya. yang melikutang mama. test. Tu nohon kasadayana jang meser nya. Ha, haji temmu talimu uh, apit. Heeh. Uh -uh. Ari urang maha putra sok ngajikir sok naonna? Selawata nana. Selawata kan hate mantak naon? Sedak senang. Uh -uh. Pasasih jadi-jadi salam kasih bapaknya. Nya. Ya udah si bapak lagi kerja. Di mana? Di situ sambil kerja dulu. Zinut, kanan mau nggak benak? Kupengan pacul itu sih, jadi muda Istri, ayo